yo welcome kembali lagi bareng gua di game azure lane yang mana ini gua sudah lama tidak main sebenarnya main cuman sebenarnya main cuman uh, ini gua enggak gua pin enggak di record atau apalah gitu dan sebelumnya gua udah ngumpulin beberapa dah 100 hampir 200 itu event sebelumnya nih gua nyari-nyari ini kapal ini Nah, ini Peter, ambil kapal Peter. Dan untuk kapalnya ini dia ada 2 jam, eh ada 6 jam, 6 jam 15 menit. But rezanya 1 jam 16 menit. Lilaknya sen-sennya ini 1 jam 30 menit dengan ini seri gua enggak tahu nih, 4 jam 20 menit. Ini ada 6, ya berarti kita 4. Yuk ya? mari kita mulai ini. Apakah dapat dalam sepuluh kali pull gitu ya. event jerman event jerman kayak tuh. gua gak apal kapal kapal empat jam satu jam 20 menit satu jam 50 satu jam 30 weh oh apa itu dapat kah wah animasinya beda anjir udah kayak ini racikan racikan alkemia alkemia gitu duar login yo login lot lanang, Bet kolap ini doang kayaknya itu animasi oh tapi padahal di kolap kolap sebelumnya kayak kolap uh, apa dynazenon sama gritman kemarin kagak ada oh kapal elitnya mana nggak ada kapal elit cu oke okay. ini 10 kali ya mencet upai upainya nih Ininya pahanya juga tuh. Satu ya. jam 20 puluh. tadi itu satu jam berapa? Satu jam 16 belas. Satu jam lima lima puluh empat dua puluh Siapa itu lima lima Enggak ada tuh kayaknya tuh. Oke, okay. nggak apa-apa sensei duluan. Ya. Oke, okay. sensei duluan. Jambard. encet, dah reset lagi tuh sr-nya tuh, ssr apa? Tadi dapat notip anu mereka connect kan, obs, oke okay, mantap, tinggal Riza-nya doang, tinggal riza sama si ini. let's go 4 jam 2017, 1 jam 16, 1 jam 16, 1 jam 16, 1 jam 16, 1 jam 16, Tidak ada masih, 1 jam 16, 1 jam 16, 1 jam 16, 1 16, 1 jam 16, 1 jam 16, Waduh, ini ada pencet-pencet nih, skinnya ini ada pencet-pencet, ini upai-upainya, ini kita lus lus bagian belakangnya nih, ya. lus lus gitu. Bagian ininya juga, bagian depannya itu kita lus lus, kita gesek gesek gitu. Jadi digesek gesek kok. Waduh, waduh. jam sepuluh, empat satu jam lima puluh. Satu jam empat dua puluh. Aduh. Manen. Mana? Mana? SR-nya. Waduh. Lagi dong. Hmm? Astor. Buku banget. buku keempatnya, buku Anda buku keempatnya, Red keempatnya, buku ini dari keempatnya, banyak orang kenapa keempatnya, red keempatnya, buku keempatnya, buku keempatnya, buku keempatnya, buku keempatnya, buku keempatnya, buku keempatnya, buku keempatnya, buku gitu nih red up red on yuri ya hmm. Anjir, not pamco nah nah kita ambil nih bansos nih ini gua masih belum gua ambil <laughs> dari yang pertama nih ini gua belum ada ambil nah dari yang pertama tuh kita collect all dapat lima dapat Hai. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. berapa Halo. Halo. Halo. Halo pencet-pencet lagi di genikan gitu ya di towel-towel gitu ya. oke okay, dua lagi ini yang keenam nah 615 Patricia Patricia come here 1615 itu okay. ini Patricia nih alhamdulillah dapat Patricia Patricia duluan kalau Rizanya itu tadi satu jam 16 ya Patricia cuy, datang duluan tuh. Teori red on adalah benar gitu ya. di sini dibuat kurus ya, dibuat kurus gitu karena udah dinner karena ini gamenya game pekop kamu masuk game pekop harus dinner saja biar karakter-karakter lain tidak tidak ini gitu nggak terhiraukan gitu ini kalau apa semok juga waduh ter ter ini ya. terabaikan karakter asli dari azur lane Yolah, dua lagi, loh. Dua yang terakhir, loh. Please, give me Riza itu, pencet-pencet. Let's go! Oh, aduh. 5 jam, 50 red off, red off. Red off lagi, si Bambang, lima jam, 50 red off tuh, hmm. red off hood. Da, berarti berharap dari daily apa yang gua pengen tuh susah gitu memang gitu hukum malam heran oke okay guys kita sudah berada di hari entah hari keberapa ini pokoknya ini kalau nggak salah itu ini tanggal 6 <laughs> satu hari lagi sebelum bannernya selesai gua dapat di mana ada 116 ya kan kalau buat si Riza itu 116 tuh 116 oke okay, mari kita buka guys udah penantian panjang ya kan gua sudah menghabiskan 200-an total <tuh> Konseki no aku wa Mantap. And Oke, okay, let's go. Wow. Maaf mas, saya duluan. Okay. langsung kita beli ini, skin, eh bukan beli skin, rental yuk. malam dengan Shukitan, dia kasih, kau hari ini, selamat pagi, selamat pagi, untuk mendapatkan cuman karakter ini dari sekian banyak itu, cuman satu biji doang. Sisanya dupe-dupenya itu banyak yang ini cuy empat ria, empat ria, apalah itu. Nah, pokoknya itulah deh